Ternyata begitu guys, aku bisa terbang, terbang. Halo guys, welcome to my channel Rimbubble. Oke okay, guys, jadi sebelumnya saya minta maaf karena saya telat bikin konten uh, Haberstam dan beberapa uh, hari ini aku gak sibuk bikin konten The Simple dan jika teman-teman tidak -teman waktu jangan lupa nonton ya guys Oke okay, guys, jadi uh, untuk sementara kenapa saya bisa telat bikin konten The Simple, eh konten Haberstam karena ini guys, karena pas itu kota saya trafonya meledak guys jadi saya harus semua internet nggak ada nggak ada internet guys jadi saya nggak bisa update harvestonya jadi saya agak telat bikin konten uh, event May ini ya guys ya jadi hari ini kita kita jelasin tentang konten event May oke okay, kita mulai jadi um, oke okay, jadi aku bakal klik map dulu cari hal oke okay. oh ketemu guys <gimana> di tempat sosin Oke, okay, jadi kita lanjut lagi pada kue harleku aku kembaliin dulu. Oke, okay, jadi kita lanjutin lagi main tentang event May Day ini guys. Jadi event May Day ini keren banget guys. Dia punya tiga macam yang bisa kita lakukan. Pertama adalah uh, ini guys ya, yang ini lesson yang kita harus lakukan adalah lesson lesson. Jadi ini for me get to rich ya. Jadi di sini ada beberapa lesson yang kita harus lakukan selama tujuh hari dan disini um, jadi untuk lesson pertama yang kita itu kalau misalnya kita misinya udah selesai kita bakal mendapatkan koin, diamond, dan susu ya. jadi ini merupakan poin guys jadi poin selama kita mencapai 50 point kita bakal mendapatkan gift gitu guys dan terakhir yang paling besar itu adalah uh, 680 point, point kita bakal mendapatkan um, 180 H coin Jadi uh, di sini kita kerjaan kita adalah mencap, mencari poin yaitu dengan melakukan misi-misinya seperti cut down the tree, aircraft. Oke, okay, jadi sekarang aku bakal lanjut, aku untuk gimana itu melat, mel melakukan aircraft. Ya ampun, dalam nggak nggak bahasa Indonesia ini bahasanya latot-latot guys. Oke, okay, jadi cara melakukan aircraft itu seperti ini, guys. Oke, okay, jadi di klik di sini, bagian sini, orderannya di klik, udah itu. Uh, nanti kita bisa, ini guys, kita bisa uh, lihat uh, permintaan dari aircraftnya seperti apa dan kita komplitkan. Jadi, kita bakal mendapat poin lagi, guys dan untuk ini kita mau cari lagi untuk hari kedua jadi untuk hari kedua itu adalah untuk mencari ikan-ikan jadi kita bisa memancing ikan-ikan, ikan-ikan untuk menambahkan poin yang harus kita cari dan di sini ada juga ikannya spesial yaitu namanya big headcraft jadi di sini bakal aku jelasin gimana untuk mendapatkan big headcraftnya Oke, okay, jadi sini jangan lupa bawa bednya, guys. Dan di sini kita harus load bed dulu, guys. Dan kita bakal melihat ikannya meloncat-loncat. Itulah tempat yang ada ikannya. Oke, okay, jadi kita load bed. Nah, disitu ada ikan loncat-loncat, kita bakal ke sana untuk memancing ikannya. Oke, okay, mata kita mendapatkan big head crop sebesar 22 cm. Jadi ini caranya yang mendapatkan big head crop dan ini ikannya guys. Oke okay, guys, jadi um, kita lanjut lagi ke lessonnya. Jadi untuk lesson kedua hari kedua ketiga itu nanti bakal ada lagi misi-misi yang harus dikomplekkan Jadi selama tujuh hari ini kalian komplekkan semua lesson yang dan mencapai uh, ini ya mencapai poin-poinnya sampai sebanyak berapa poin gitu yang diberikan oke okay, jadi kita sini untuk mendapatkan cara mendapatkan Hcoin nya oke okay, guys dan di sini ada lagi guys yang event satu lagi yaitu ini guys ya login login itu jarak, jadi kalian itu kan kalau main harus tahu itu ada loginnya jadi setiap hari login itu akan mendapatkan hadiah-hadiannya jadi hari pertama mendapatkan apa hari kedua apa susu apa 3 koin nah, uh, keempat spesial susu lima middle bed 4 bed eh 5 6 life potion dan tujuhnya outfit um, labor shoot, jadi itu adalah buruh, uh, pekerja buruk itu hari, hari buruk gitu guys oke, okay, jadi untuk coin hardcoin ini kita bisa digunakan di event shop jadi ini event shopnya kita bisa membeli blueprint oke, okay, jadi misalnya blueprint yang belum ada kita bisa beli skin oke okay. dan ada juga baju oke, okay. dan ada juga um, ini ada tambahan baru, yaitu Marshmallow Mount itu adalah sebuah awan guys nanti aku bakal membelinya dan ada juga dekorasi ada juga ini guys um, Pet Minahat. jadi ini adalah tambahan baru dari Harvestop Oke jadi sekarang kita bakal membeli ini ya guys aku penasaran dengan Mountnya karena hakkuin saya cuma 500 lebih jadi aku bakal membeli mount ini yang berupa mask below ini kita bakal melihat uh, seperti apa gitu guys oke okay? oke okay, kita use guys nah ternyata begitu guys aku bisa terbang terbang <laughs> oke okay, guys jadi ini aja untuk event Uh, Maybe-nya yang untuk penjelasannya jika ada yang kurang mohon maaf guys. Dan di sini saya mungkin bakal melanjutkan konten disinfo uh, untuk selanjutnya dan kita tunggu lagi ada haversdown ada update yang baru guys ya. Terima kasih sudah menontonnya dan mohon maaf karena hari ini tidak ada green screen. Aku lagi malas mau membalik tatares meja saya ke kiri karena setiap kali itu harus angkat tata resmeja karena saya menggunakan tata resmeja sebagai uh, tempat taruh laptopnya guys ya oke okay, guys thank you so much for watching dan jangan lupa like dan subscribe nya and see you on next video bye